Halo sahabat minstan jumpa lagi hari ini adalah hari ke-6 perjumpaan kita hari ini kita mau makan indomie mie goreng happy abis rasa ayam geprek yuk kita bikin Halo sahabat minstan Mie nya sudah jadi Saatnya kita mau cobain Ini adalah mie goreng rasa ayam geprek Indomie happy abis ya sahabat minstan Yuk langsung aja kita cobain ya Hmm, sahabat mainstan rasanya seperti ayam geprek Cuman ini versinya ekonomis ya, sahabat mainstan mie Minyak enak, sahabat mainstan Hmm Benar-benar enak, sahabat mainstan Kalian harus coba ya Sahabat Minstan. Oke Sahabat Minstan, jangan lupa subscribe ya channel ini biar kita ketemu lagi besok ya Sahabat Minstan. Hmm. Enak Sahabat Minstan. Hmm. Oke sahabat minstan Segitu dulu ya Sampai jumpa besok ya Dadah